Oke, okay, sanak, karena sengaja terdapat pohon tinggi. Nah, di atas ada biawak, ujung nah. ajaib, sanakai. Nah, ada biawak di atas pohon tinggi. Nah, lagi nangkring pun, sanaknya. Nah, nah. Nah. telah agak buram sedikit maklum HP murah nah, lagi nangkring di atas jawa kutu tinggi on oh nah, ha banget tinggi sekali